kanteng ah. Oke guys, uh, hari ini saya sama Mr. Gundul sama ini Ade Dinda Terima kasih banyak buat kalian yang sudah subscribe, terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah share dan terus ngikutin channelnya Aohi Sundanesa. Terima kasih banyak dan jangan lupa buat kalian di like kalau suka ya kalau nggak suka di dislike juga nggak apa-apa di share kalau bisa kalau nggak suka kalau nggak bisa nggak usah di share ya terima kasih banyak buat semuanya dan tonton terus videonya sampai selesai dan ikutin terus ke channelnya awi sundanesa mudah-mudahan kalian bisa terhibur dan mohon maaf juga bila ada konten atau ucapan atau kata-kata yang tidak berkenan buat kalian buat penonton semuanya yang lagi nonton konten ini uh, selamat menonton aja ya oke okay, dinda oke okay, mas segundul uh, hari ini kita mau bahas apa aja ini uh, silakan uh, dinda mau bahas apa segundul mau bahas apa kita hari ini A few moments later. Saya mau nyuruh Om Gundul untuk Aldan nah, Itu ya, ya. Coba Tapi, Oh iya benar guys uh, Maaf dulu Din Maaf dulu Mas yeah. Gundul uh, Kemarin sempat saya bikin konten Aldan Sama Mas Gundul Coba barangkali sekarang dia sudah menghapalnya uh, Coba sih dipersilakan Om Gundul untuk Tidak apa-apa ya. silakan untuk belajar masalah terjadi di sana dan mana di Ayatul suluh ayatul suluh, ketua mati suluh, ketua mati suluh, awal wafat awal wafat, dialah ilmu. Salah, salah, kurang, temanya ah, salah. Mungkin Pak Nget belum ngapalin belum tugas ngapalin. dari Adan. Pak oh, Agus, ya. oh ya, salah Tepang, betul. Om, Diajarin ah. dulu menang. Nah, uh, sebenarnya sih kemarin sudah ta ajarin, sudah tak belajar setiap bahas selalu diajarin. Cuman dia itu enggak bisa-bisa jadi maaf buat kalian yang lagi nonton konten ini. Soalnya ini sama sekali nggak melecehkan agama dan menyudutkan uh, dan meremehkan uh, apa namanya? Uh, tentang agama, nggak sama sekali. Mohon maaf banget buat kalian. Mohon uh, maaf. mohon maaf banget jadi ini itu kita lagi proses belajar. sama dari kemarin belajar terus belajar terus. Cuman dia masih belum bisa menghapalnya. Oke, jadi buat Mas Net tolong belajar lagi besok. Besok belajar lagi. Biar besok pas saya tes sudah bisa ya Mas Net ya. Oke terima kasih Dinda terima kasih Mister Gundul kasih. Uh, sudah hadir di sini hmm. sudah yeah. mau ngobrol sama saya hmm. dan terima kasih juga buat kalian para penonton yang sudah nonton video ini konten ini terima kasih banyak buat semuanya hmm. dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye.